cek cek cek cek balik lagi pertama otong spinner ini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini ya seluruh hari ini kita bawa modal lumayan 114.000 kita akan mencari pola slot mencari slot gacor hari ini pastinya kita akan berburu profit-profit manis di Olympus pastinya ya seluruh ya biasa so kita main di bet 2400 aja ya lah ya double C aktif kita coba geser ke manual dulu aja lah ya satu ilah baru juga satu kali klik kita sudah dapat krispin kristin manis lur hoki kali ini hoki kali hoki banget pokoknya keterlaluan ini seluruh kuning dulu boleh biru boleh kasih biru boleh kasih lumayan asol ya. lagi dong pijok lagi ini mayan ungu ungu, ungu, ungu ungu aduh sayang sayang seribu sayang kurang hidup konekannya guring. Goreng lagi dong birunya konekin dulu mantap biru konek lagi dong sur lumayan lah ya Surias. lumayan ya tipis-tipis dulu aja ayo us-us kasih dong us-us-us yuk pekaliannya dong ternyata ah, tuh nggak mau turun rakuning dulu pecah boleh nih atas makota semua padahal pada petirnya anjir. Enggak mau turun juga nyigi sekali kau. Wih. Hijau, aduh enggak mau konek hijau. Biru mantap atas kuning kasih petir. Lumayan lah ya, galu-galu yuk biru gorengin dulu biru, biru biru biru bisa dong. ungu boleh, ungu boleh dua lagi itu dua lagi dua mantap ya. Gendang-gendang-gendang kasih dong gendang. Aduh, nah, cincin kau di sana. di 58.000 lah ya, seluruh ya akhirnya dong sih kasih naik-naik lagi dong Aduh dua skater doang sayang hmm, lumayan kuning turun dong kuning boleh turun enggak dikasih juga lumayan ya, tambel dan 16 sisa dua kali lagi nih nih last, last last nih kalau dikasih petir-petir mantap uh pecahan-pecahan mantap uh gurih. sayang seribu sayang gitu cuma dikasih 1448 di 48.000 ya lumayan ya seluruh ya di awal spin kita sudah dikasih profit-profit lumayan padahal cuma baru di manual doang satu kali ini dua kalinya ini tiga kalinya kita langsung gaskan ke turbo 30v eh, quick 30 kali aja ya seluruh ya. Wah well, yang pertanyaan kita main di mana kita main di RTP 8000 bosku si itu selalu tergacor atau solid? Sabar jaga dunia akhir di sini WD berapa pun pasti diperlukan bosku dan cuma di sini bosku satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis relief 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya nya itu sendiri pastinya. Jadi buat kalian semua, yuk selalu utamakan cek RTP game sebelum bermain biar kalian tahu RTP gamenya itu lagi gacor atau enggak dan cuma di RTP 8000 kalian bisa cek RTP game real life 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red game itu sendiri pastinya Dia langsung gaskan saja cocok-cocok manja di RTP 8000 untuk linknya saya sematkan di band komen ya bosku jadi buat kalian semua jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RTP 8000 sih itu slot tergacau tersolid santai dunia tinggal di sini berapa pun pasti di band lunas bosku dan cuma di sini satusan sih itu yang menyediakan layanan cek RTP game gratis rilep 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri pastinya ya, bosku. yuk langsung gaskan saja ke rtp8000 untuk linknya saya sematkan di pin komen ya bosku yuk langsung gas aja jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di rtp8000 untuk linknya saya sematkan di pin komen ya so, back to the game ya kita coba geser ke turbo kah kita coba turbo 30 kali. Ya sama lima kali itu turbo 30 30. Quick 30 turbo double change. Active. jangan lupa double change selalu aktif ya, Sur. Nah. Nepot kalau cuma yuk dibantu like, comment, subscribe-nya. Share-share juga ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu pola slot gacor hari ini, pola slot hari ini. Pola slot gacor Olympus hari ini, pola slot hari ini. RTP slot gacor hari ini, RTP slot gacor Olympus hari ini. RTP slot gacor hari ini slot gacor hari ini slot gacor olympus hari ini slot hari ini slot gacor hari ini slot gacor, hari ini, slot gacor olympus hari ini slot hari ini RTP slot gacor olympus hari ini RTP slot hari ini yang semua yang berhubungan dengan geto volume Olympus kita pastikan ada seluruh pola-pola andalan pembantai geto volume pun kita ada karena kita otom selalu memberikan pola slot gacor hari ini setiap harinya buat kalian semua yuk dimandu dimandu like comment subscribe nya Share share juga ke teman-teman kalian. So, biar teman-teman kalian juga tahu pola slot coba ya, ini pastinya. Aduh, tuh, tuh, tuh, tuh. Dan jika kalian juga punya pola-pola andalan bisa dibantu share-share. Di kolom komentar, biar saya coba pola-pola andalan dari kalian semua pastinya. Kita geser ke manual lagi ya 30 kali. Semoga kita dikasih free spin-free spin berisi daging gitulah, atau petir-petir merah lama juga ngerasin ngerasain petir merah mantap Brisbane kedua di bed 2400 ya ini lima kali skater 5 skater semoga risio kasih paham kasih manis-manis usur konekin dong hmm. cincin kurang anjir biru dong konek aduh biru kurang satu ternyata ungu kurang dua anjir kurang-kurang terus ini guring, guring terus anjir piring terus nih mm, ngerah boleh kuning boleh haduh mantap ya tunggu dulu boleh biru boleh tuh biru mantap atas atas mahkota kuning sih, cuma petirnya di mana anjing petirmu mana asuh sepatu puluri ribu enggak ada petir sama aja bohong tunggu konegin dulu nggak mau baru tampil lembut konek anjir Aduh, aduh, aduh, aduh, biru banget dulu biru mantap, ungu, gelasnya kasih sayang. Lidah seluruh, aduh, hai, hmm. lagi mantap uh, biru biru biru biru kasih biru kasih kuning dong, kasih, dong, dong. kuning kasih merah kasih boleh hai, hai, hai, hai, hai, hai, puluh atas makota fix bergerak apa pakai lama hmm, lumayan lumayan lumayan tuh so. lagi lumayan lumayan biru konekin lagi dong biru konekin lagi mantap jiwa tuh. So. lagi uh hijau boleh jujujudu gendangnya dong satu lagi itu gendang anjir nggak mau 47.000 kali 15 door 705 fix enggak pakai lama enggak pakai rem juta lagu gajin widi widi widi widi, widi hidi, hidi, hidi. kami saja karena kesempatan WD nggak boleh disia-siakan pastinya seluruh motor kita itu seperti itu kita pemain warna receh, pemain pencari profil selagi kesempatan WD memanfaatkan sebaik mungkin ya seluruh ya intinya buat kalian semua cuma itu seluruh jika kalau ada kesempatan WD WD kan saja jangan ragi ya seluruh. Kita akhiri dulu video pada hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai hari Jangan lupa dibantu like, comment, subscribe-nya. Share, share juga ya, seluruh saya, Otong Spin pamit undur diri. bye. -bye.